assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, di video ini saya akan sharing cara merakit atau membuat speed controller untuk mengatur kecepatan dari router yang kita gunakan di mesin CNC nah, terutama untuk mesin CNC yang controller menggunakan arduino grbl ya, seperti ini nah itu kenapa kita nanti kita pasang speed controller ya, untuk mengatur kecepatan router ini itu karena router yang model seperti ini kan itu kecepatan putarannya cukup tinggi ya jadi sekitar 30.000 RPM Nah itu kecepatan setinggi itu untuk beberapa bahan itu nggak cocok ya terutama untuk bahan-bahan yang terbuat dari varianya plastik nah, seperti ABS PVC akrilik dan ACP itu untuk kecepatan setinggi ini kemudian kita gunakan mata yang kecil itu nanti biasanya meleleh meleleh terus menggumpal di mata routernya sehingga menutupi bagian tajamnya nah biasanya nanti itu bikin masalah nah kalau yang sebelumnya kan kontrolernya untuk mengendalikan router ini kita gunakan relay ya seperti ini nah, cuman ini kan bisa hanya bisa on off nah, model relay seperti ini kalaupun mau diatur kecepatannya ada pilihan lain sih menggunakan dimmer ya. nah ini dimmer seperti ini yang model putar nah tapi kan untuk model putar ini bisa aja kita pasang hanya saja kan RPM nya nebak ya kita istilahnya jadi by feeling saja nah karena RPM nya nggak bisa kita kendalikan dari g-code dan lagian kalau kita gunakan yang model seperti ini itu harus selalu diukur pakai takometer ya itu kan cukup merepotkan Nah, kalau yang akan saya buat ini, itu berbasis uh, PWM ya, PWM, dan kita gunakan modul ini ya, modul dimmer uh, zero cross detection ya, nah, seperti ini. Hanya saja modul ini kan nggak bisa berdiri sendiri ya, ini harus dikendalikan on-offnya. Uh, ini kan switch-nya berupa teriak ya, SCR untuk AC sehingga harus dikendalikan on off-nya. Nah, sementara kita nggak bisa mengendalikan on off dari modul GRBL, sehingga harus digunakan microcontroller tambahannya nah, ini apa saja mikrokontrolernya? Ini dalam hal ini saya gunakan Nano ya. Ini Arduino Nano. Yang jelas nanti kita punya program untuk mengendalikan modul PWM dimmer ini. Nah, programnya kita tanam di sini jadi nanti yang digunakan yang kira-kira konfigurasi seperti ini PWM keluaran dari CNC shield masuk ke microcontroller yang Arduino Nano kemudian nanti diterjemahkan sebagai sinyal on off ya ke arah modul sini ya, mungkin cara kerjanya seperti itu jadi yang kita kita gunakan untuk uh, membuat speed controller ini dua modul ini tambahannya. Nah, ini di pasaran banyak, ini harganya kira-kira 80 ribuan kalau yang PWM Adimer uh, zero cross detection. Sedangkan untuk yang Arduino Nano ini sekitar 50 ribuan ya. ini adalah diagram rangkaian dari speed controller secara keseluruhan ya. jadi di kiri bawah ini ada CNC controller ini sebenarnya sudah ada di CNC ya yang seperti ini, yang kemarin nah kalau kemarin kan PWM out PWM out nya ini kita pakai ke relay ya, relay tapi hanya bisa on off untuk mengatur router nanti relay kita cabut, kita ganti uh, speed controller ini jadi speed controller ini terdiri dari dua modul ya ini modul Arduino Nano yang nanti akan adalah uh, mikrokontroler yang akan ditanam program untuk mengatur sinyal-sinyal dari speed controller ini dan modul Zero Cross Detection untuk mendeteksi uh, Zero Cross dari tegangan PLN nah ini jadi Arduino Nano kita terus ini dan yang modul zero cross detection yang ini, nah ini semuanya, nah bisa kita lihat di sini. Nah, ini, nah ini ada AC in, ada AC out. -nya. Jadi, AC in nanti ini kita sambungkan ke PLN, kemudian AC out ke router. Nah, kalau di gambar rangkaian ini ini ini AC in, ini AC out. Nah, kemudian yang bawah. Nah, ini di sini kali ini supply ya, supply tegangan untuk komponen-komponen di sini, supply tegangannya 3,3 volt. Ini ground. Dan ada dua pin yang penting ini yang JCD dan DIM. ZCD itu zero cross detection. Dim itu dimmer, A2 pin yang ini nanti kita sambungkan ke microcontroller ya, atau ke nano, Arduino nano, yang berisi program untuk mengendalikan modul ini. Nah ini, oh ini nih, ada nih, ini ZCD Zero Cross Detection dan dim dimmer ini. Kita sambungkan ke ini, ini sebenarnya bebas di mana tapi di sini saya pilih D2 dan D3 ya port digital 2 dan digital 3 nah, bagaimana cara kerja dari modul zero cross detection ini dan ini cukup sederhana juga ini terdiri dari dua bagian juga ya bagian yang mendeteksi uh, zero cross dan bagian yang mengirim sinyal on off nah, jadi yang bagian yang mendeteksi zero cross uh, zero cross adalah Zero cross adalah titik-titik di mana sinyalnya nol ya tegangannya ini. Nah, tegangan AC kan bentuknya sinusoidal seperti dijelaskan belum sebelumnya. Nah, kemudian masuk ke dioda bridge ini adalah penyarah gelombang penuh sehingga keluarannya menjadi seperti ini ya sinus tapi ada di positif semua karena sudah disearahkan. Nah kemudian masuk optocoupler yang ada transistornya, otomatis kalau masuk transistor itu di invert ya, jadi tadinya bentuknya seperti ini, menjadi bentuknya seperti ini, tajam ke atas ya. Nah titik-titik eh, yang tajam inilah itu adalah indikator dari zero cross ya, yang akan dipakai oleh program di dalam nano ini untuk meng-on off kan. Uh, teriak ya di sini. Ini ada teriak teriak ini saklar ya, saklar tapi bentuknya semikonduktor untuk AC ya, jadi bolak-balik. Ini mirip SCR kalau SCR kan uh, harus DC. Kalau ini teriak untuk harus AC. Jadi triaknya sini ada dua: ini yang optoisolator teriak yang teriak tapi lewat optik. Ini. Kemudian yang ini direct, yang direct drive triak. Gate-nya langsung nyambung. Jadi uh, di mer ini nanti akan ada sinyal dari Nano on dan off. Kalau ada sinyal tegangan, dia akan menjadi off, teriaknya. Kalau nggak ada tegangan, uh, teriaknya jadi off. Uh, nanti lebar durasi on off-nya itu dia akan ngambil dari PWM yang dikirimkan oleh CNC controller ya. Nah ini kan CNC controller keluarannya PWM out, dimasukkan ke port analog ya di Arduino Nano, nanti akan dikonversi menjadi nilai dari tegangan uh, sesuai dengan duty cycle dari PWM nya. Cuma di sini karena sinyal PWM kan bentuknya kotak-kotak, sementara di sini ada analog to digital converter ya. Jadi mungkin perlu low pass filter, tapi cukup uh, menggunakan resistor dan kapasitor saja. Jadi RC yang berfungsi sebagai low pass filter. Tidak perlu LPF yang apa spek tinggi. Cukup dengan RC seperti ini. Ini nilainya, uh, resistornya 4K7 ya, 4700 ohm. Dan kapasitornya yang elko, yang polaritas itu 47 mikrofarad nah, tegangannya minimal 10 volt nah, tegangan PWM akan dikonversi menjadi nilai tegangan yang akan menentukan lebar dari on dan off-nya ya nah, mungkin cara kerja secara umum seperti itu nah, tinggal nah sekarang kita bagaimana program yang ada di sini jadi nah, ya program yang di sini algoritmanya adalah Mendeteksi zero cross, ini sinyalnya sudah ada. Dia begitu dapat uh, yang titik ujung ini, kemudian uh, begitu dapat sinyal zero cross, dia akan melakukan akan mengonkan, mengirim sinyal on ke triak dengan durasi sesuai dengan nilai yang uh, didapat dari inputan PWM dari CNC controller. Nah kira-kira cara kerjanya seperti itu. Nah mungkin sekarang kita lihat programnya ya. Oke ini programnya ya. Bagi teman-teman yang berminat mungkin bisa request ya. Ini programnya saya share. Seperti biasa dalam bentuk sketch di Arduino IDE. Oke kita bahas dikit ya nah, programnya seperti apa nah di program ini di bagian komentar di paling atas ini uh, sudah saya tuliskan uh, mapping pin nya ya. nah, ini arduino nano ke uh, zero cross module seperti ini jadi d2 itu ke zcd d3 ke pin dim uh, uh, pin 3,3 volt ke pin 3,3 volt juga dan ground ke ground kemudian antara CNC shield dan arduino nano di sini juga sudah saya gambar. Ini eh, dikasih resistor dan kapasitor ya. Eh, resistornya eh, 4k7 atau 4700 ohm. Kemudian kapasitornya yang Elko 47 mikrofarad 16 volt. Cara nyambungnya seperti ini. Eh, yang ke Arduino Nano disambung ke A0. Kemudian nya sambung ke ground ya. Nah ini eh, dari CNC shield eh, yang pin PWM out yang di Z plus itu. Kemudian kita lihat di bawahnya, ini mungkin yang paling penting ya. Jadi program ini saya buat untuk uh, Arduino Nano, tapi kan Nano itu ada dua jenis ya, Nano yang biasa dan Nano Every. Nah ini kebetulan walaupun namanya Nano sama, tapi ini uh, dua board yang berbeda ya. Nah, dari chipnya saja berbeda. Kalau board Nano biasa itu kan e, chipnya ATmega328 ya, sedangkan yang board Nano Every itu chipnya ATmega4809. Ini dua chip yang secara arsitektur berbeda sehingga di bawahnya ini pun sebenarnya ini ada dua program yang digabung jadi satu. Ini contoh, ini board Nano, ini board Every. Jadi penamaan register timernya pun berbeda sehingga inisialisasinya pun uh, di dua hal yang ditempatkan di dua blok yang berbeda nah ini ini jika board nano maka menggunakan ini jika board every menggunakan yang ini sehingga yang di atas tadi, nah yang ini, ini wajib ya jika teman-teman ada yang nanti uh, menggunakan program ini, jika menggunakan board nano, yang every ini dimatikan ya caranya, kasih aja slash dua kali nah ini mati dan yang nano dihidupkan nah pilih seperti ini jadi nanti programnya aktif adalah yang block board nano nah kebetulan kalau saya kan ini pakainya board nano every ya jadi saya akan hidupkan yang ini dan saya matikan yang ini nah seperti ini sehingga kalau karena saya pakai yang every nanti yang di blok ini nah yang ini akan dilewati oke itu dia mungkin yang penting itu saja mungkin detail dari program ini nanti silahkan dilihat sendiri teman teman ya yang jelas cara kerjanya seperti dijelaskan sebelumnya Oke mungkin kita langsung upload ya program ini ke chipnya, ke boardnya. Kita sambungkan dulu. Oke tools di sini sudah saya pilih ya. Boardnya Arduino Nano Every. Nah, kalau teman-teman ada yang pakai nano biasa itu nanti di sini ya pilih yang ini. Tapi karena saya yang every pilih yang ini. Nah ini eh, atmega-nya yang kalau every atmega 4809 ya Oke kalau di saya ini COM .40 munculnya. Oke sudah lengkap kita upload. tunggu oke okay, dan uploading selesai berhasil diupload ya mungkin uh, selanjutnya uh, tinggal kita rakit oh ya untuk merakitnya mungkin uh, wiringnya seperti ini ya saya sudah punya gambarnya Nah, seperti ini. Ini blok CNC controller. Ini yang Arduino Nano. Ini yang uh, Zero Cross modul ya. Jadi cara wiringnya seperti ini. Yang pertama, groundnya disambungin semua ya. Groundnya dijadikan satu. Ground CNC controller yang Arduino CNC shield. Kemudian ground Nano. Dan ground modul Zero Cross. Nah, kemudian power supply-nya. Supply tegangannya juga disambung. Jadi seperti ini, uh, nano kita ambilkan tegangan dari sensi silt ya. Sensi kan ya? udah ada tegangannya, udah dapat tegangan. Ini enggak saya gambarkan di sini. Jadi 5 volt dari sensi controller sambungkan ke 5 volt nano. Nanti pin yang ada di nano lihat, mungkin teman-teman bisa lihat di banyak di googling aja. Ini saya ambil resuminya saja. Jadi 5 volt uh, supply de, nano ini ambilkan dari sensi controller. Kemudian di Nano ini kalau kita kasih supply 5 volt akan ada keluaran 3 volt 3,3 volt. Nah ini buat mensuplai ke zero cross uh, modul ya, seperti ini 5 volt sambung 5 volt yang di Nano 3 volt 3,3 volt sambungkan ke 3,3 volt. Oke itu ya. Jadi supplynya nya tegangannya dan groundnya disambungkan. Kemudian sinyalnya dari PWM di sense controller kasih resistor 4k7 Kemudian kasih kapasitor 47 mikrofarad 16 volt sambungkan ke ground yang uh, polaritas negatifnya. Uh, sambungkan ke A0 ya, pin uh, port analog 0 a Kemudian nano itu yang digital 2, uh, port digital 2 sambungkan ke pin ZCD di uh, zero cross modul. Kemudian yang digital 3 itu sambungkan ke port dim nah seperti ini kemudian AC di nah, Zero Cross ini ada AC IN, AC OUT AC IN tentu saja sambungkan ke jala-jala PLN -nya. kemudian AC OUT nya ini keluaran ke router yang akan kita kontrol uh, putarannya oke mungkin seperti itu nah, kita rakit sekarang oke ini sudah dirangkai sesuai dengan wiring diagram sebelumnya uh, jadi dari CNC controller ini PWM out, ini kita sambung ke nano nah kemudian dari nano kita sambungkan ke uh, zero cross module ada ya. nah, di zero cross module ini ada AC in, AC out AC in dari PLN kemudian dari uh, AC outnya nyambung ke router, ke router yang ini nah kemudian antara CNC controller dan uh, nano, itu di wiring diagramnya kan ada resistor dan kapasitor ya Nah, kalau di sini ini saya solder di kabelnya, jadi bisa aja disolder di PCB-nya, tapi supaya gampang, ini saya taruh di kabelnya, jadi seperti ini. Nah, ini resistornya 47 4700 ohm, nah, dan kapasitornya 47 mikrofarad, 16 volt. Nah, ini taruh sini biar gampang aja, nanti tinggal dibungkus supaya aman. Mungkin berikutnya uh, akan kita tes ya. Jadi dari komputer saya pakai universal key sender nanti dari ya dari dari UGS tersebut kita kirimkan komen uh, untuk menghidupkan router dengan speed tertentu ya. Perintahnya kan M3 S sekian. M3 adalah perintah on dan S-nya adalah perintah speed-nya. Nanti kemudian akan kita ukur menggunakan takometer ini. Nah, betul nggak uh, putarannya sesuai dengan perintah oke mungkin langkah pertama di parameter gerbelnya harus ada yang kita setting ya yaitu tentang yang berkaitan dengan speed dari spindle nah, kita buka aja langsung itu di parameter nomor 30 dan 31 nah ini 30 dan 31 ini adalah maksimum spindle speed dan minimum spindle speed Nah, kita set maksimumnya aja ya. Jadi minimumnya tetap 0, maksimumnya disesuaikan dengan speed dari router ya. Router ini kan speknya uh, 33.000 RPM Jadi kita tulis di sini 33.000. Save, close. Oke, okay, berikutnya tinggal kita kirim perintah ya mungkin akan saya ambil sampel aja ya di 10.000 15.000 20.000 25.000 dan nah, mungkin maksimal langsung maksimal 33.000 rpm kita coba dulu di 10.000 oh ya ini programnya saya buat di minimal 10.000 kalau di bawah 10.000 nggak uh, akan berputar ya karena mesinnya sendiri itu kalau di 10 10.000 itu hanya berdengung ya nggak berputar karena ketahan sama uh, mungkin fluk magnetnya jadi perintah yang pertama mungkin saya coba 10.000 perintahnya M3S 10.000 enter nah, ini berputar kita ukur ya Nah ini hasilnya 10.800 ada deviasi sedikit lah Kemudian kita coba di 15.000 ya Perintahnya M3S 15.000 ntar kita ukur lagi Nah hasilnya 41.000 ada deviasi juga tapi sedikit kita coba di 20.000 ribu ya. M3 S20 ribu nah, kita coba lagi kita kuat lagi nah ini 20 ribu 100 sekian ada deviasi tapi sedikit juga Kita coba di 25.000 M3S 25.000 Kita ukur lagi Kita ulangi Nah ini mungkin ada Diviasi Tapi lumayan 26.000 ya, perintahnya 25.000 keluarnya 26.000 oke langsung ke maksimal M3S 33.000 4000 ya. Kita ulang itu Nah ini. Oke, kita matikan M5 perintahnya. Kita matikan perintahnya adalah M5. Oke tadi kecepatan maksimal ternyata 34.000. Oke, barusan sudah kita tes ya dan kita ukur uh, ada beberapa deviasi sih tapi mungkin deviasinya nggak penting ya jadi yang penting adalah bahwa router ini bisa kita atur kecepatannya uh, sesuai dengan mungkin nanti disesuaikan dengan bahan yang akan dikerjakan ya uh, jadi kalau uh, bahannya plastik itu mungkin hanya 15.000 ya kalau dari pengalaman saya yang pakai spindle yang kecepatan rendah itu udah cukup kalau kesempatan tinggi malah bahan-bahan uh, beberapa bans yang bahan dasar plastik seperti abs uh, pvc itu malah meleleh ya meleleh kemudian menggumpal di mata rutarnya malah bikin gagal ya prosesnya harus dihentikan karena mata routernya ketutup. Oke jadi modul ini tinggal dipasang di cnc cuma di video ini mungkin hanya sampai sekian ya nanti tinggal masang, barusan sudah kita buktikan uh, mungkin saya cukupkan sekian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh